Kan ada orang berkata, aku sudah berkali-kali doa, tapi rasanya Allah belum kabul hajat saya. Aku minta A, tapi kok belum belum diijabah pun o atau lama kelamaan dia merasa kini saya belum pantas diijabah doa saya kini kerana budi laku saya masih belum jelas maksiat saya ini ini itu memang itu semua bisikan dan upaya dari syaitan supaya kita apa berhenti berdoa padahal al muwaffaq man wuffiq fi kathratid du'a yang sebenarnya mendapatkan taufiq yang fokusnya hanya selalu berdoa dia tidak menunggu masalah ijabah bukan tugas saya Tugas saya berdoa Allah belum memberi hijabah Berarti saya tetap menjaga tugas saya Adalah berdoa Dan ini yang membuat kita selalu Baik sangka sama Allah Subhanahu SWT Pasti ada satu saat Allah hijabah